Halo guys, uh, balik lagi di channel Motor Custom. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Balik lagi di channel Motor Custom. Kali ini saya bakal nge review dan juga nanti bakal saya test ride motor yang baru selesai kita garap dari bengkel 88. Uh, lokasinya di Lampung, teman-teman semua. Uh, motor ini pesenan dari... ...ownernya dari orang lokal sini Bandar Lampung, namanya Iqbal. Dia datang ke bengkel, ngejelasin pengen punya motor custom dengan konsep bobber ...yang padat, gagah, tapi budgetnya minim. Nah, terus setelah kita ngobrol, diskusi, akhirnya ketemu konsep ini. Ya kan, ketemu konsep ini, saya jelasin mengenai konsepnya, detail spare part ya kan, baru... Berbicara soal harga, setelah deal harga, kita langsung mulai proses pengerjaan motor untuk konsep bobber ini. Pengerjaannya, estimasi sekitar satu atau paling lambatnya dua bulan, teman-teman semua. Jadi, kalau teman-teman nanti pengen buat motor dengan konsep sama seperti ini, itu estimasinya, estimasi waktunya antara 1 sampai dua bulan. Nah, ini motornya, teman-teman semua. Nanti bakal saya review secara detail part yang dipakai, terus apa namanya suspensinya, pokoknya semua bakal saya jelasin. Terus detail biayanya juga nanti bakal saya sebutin di akhir, karena sebenarnya gini, teman-teman semua, biaya itu dengan konsep yang sama. Misalnya, teman-teman pengen buat dengan konsep wa ini, dia biayanya bisa beda, tergantung dari kualitas spare part yang teman-teman pengen pakai. Nah misalnya dengan kualitas spare part seperti ini Itu estimasi biayanya sekitar 15-17 juta Nah nanti harga itu bisa naik, bisa turun Tergantung dari kualitas spare part yang pengen teman-teman pakai Kalau teman-teman pengen pakai kualitas spare part yang lebih bagus Misalnya ban, kita pakai ban swalu sekarang ini Tapi kalau teman-teman pakai -teman pengen pakai ban luar Ban sinko, ban faxton, apa ban firestone Tentu harganya nanti berbeda teman-teman semua Nah itu sekilas pembukaan saya uh, Baik, uh, saya bakal jelasin part-partnya mengenai motor ini Yang pertama, uh, saya mulai dari ban teman-teman, ya kaki-kaki Ban depan belakang saya pakai ban swalu klasik Yang depan ukuran 400 ring 17 Yang belakang saya pakai ukuran 4,5 ring 17 Peleknya yang depan saya pakai ukuran 250 ring 17 yang belakang saya pakai 350 ring 17 teman-teman semua kalau tromol saya masih pakai orinya punya Scorpio kenapa? karena supaya nanti ketika uh, customer saya ingin ganti gear atau apa itu penggantiannya gampang ya teman-teman, nah itu mengenai ban dan peleknya untuk suspensi depan saya pakai shock original Bison teman-teman saya bungkus kondom shock saya pakai original Binson. Uh, kenapa pakai original Binson? karena konsepnya bober jadi supaya tampilannya lebih gagah dan lebih padat Saya pilih shock original Bison Karena dia lebih besar Diameter soknya dia lebih besar Dan saya tambahin kondom Supaya kesan klasiknya lebih dapat teman-teman Nah itu untuk suspensi depan Terus untuk suspensi belakang sok belakang ini Saya pakai punya original Tiger Lama Dia ukurannya 300mm atau 30cm tingginya Nah, kenapa saya pakai punya original tiger lama supaya mainnya lebih enak ya ribonnya dia lebih enak dan jarak ribbon juga nggak terlalu tinggi jadi untuk konsep bobber dia lebih pas teman teman dan ada kelebihannya untuk suspensi tiger ini dia ada pengaturan keras dan lembutnya nah itu untuk suspensi belakang dan juga saya tambahkan kondom teman teman kalau teman teman beli shock original tiger lama dia nggak ada kondomnya nah ini saya tambahkan kondom supaya lebih nyatu dengan shock depannya Nah itu untuk suspensinya teman-teman terus kita mulai ke lampu-lampu teman-teman Nah untuk lampu depan saya pakai daymaker 65, 5,75 inci atau sekitar 6 inci lah dia lalu saya bungkus saya kasih batok supaya lebih terkesan rapi ya untuk lampunya daymaker 5,75 inci Saya pakai yang 16 led Itu lampunya Terus untuk speedometer saya pakai speedometer aftermarket teman-teman Ya digital Ini semua berfungsi Baik itu amper bensin, speedometer, RPM semuanya fungsi Itu speedometernya Untuk stang Saya pakai stang 4 bar tinggi 12 cm Stangnya untuk saklar-saklar kanan kiri, saya masih pakai punya original Scorpio-nya, supaya nanti ketika ada kerusakan, suatu saat nanti customernya nggak repot-repot atau nggak kesusahan mencarinya. Karena ini punya original Scorpio. Terus untuk uh, hand grip, saya pakai hand grip model Bitwell ya, yang yang model, wa model wajik. Terus untuk spion, saya pakai spion part N bar. Umumnya aftermarket Jadi beli di online shop juga banyak teman-teman semua Terus ke yang aftermarket ya Lampu depan, lampu belakang, sen Semua aftermarket teman-teman Tentu saja saya milih konsep Bobber ini uh, Saya sesuaikan dengan sennya Saya pakai sen palu ya Yang warna krum Supaya kesan klasiknya dia dapat teman-teman Jadi depan belakang saya pakai sen model palu Kotak supaya kesan klasik motornya juga dapat terus untuk yang lain bodi-bodi, tanki cover aki terus box box kanan kiri ini semua handmade kita buat di bengkel ya handmade dari bengkel 88 tankinya kita sesuaikan dengan proporsi konsepnya bobber untuk konsep ini sebenarnya saya terinspirasi dari motor royal enfield Ya, rangkanya hampir saya buat sama karena terinspirasi dari situ. Jadi, box akinya juga uh, hampir persis dengan punyanya Royal Enfield, teman-teman semua. Untuk knalpot juga, ini handmade uh, dari bengkel 88, teman-teman semua. Kenal potnya handmade dari bengkel 88. Nah, untuk gear satu setnya, teman-teman, nah ini saya pakai masih pakai gear punya Scorpio. Jadi, karena tromolnya pakai punya Scorpio, jadi gear setnya juga pakai punya Scorpio. Terus untuk frame, ya framenya teman-teman bisa lihat Ini frame hanya saya rubah bagian belakangnya Saya buat supaya lebih dapat konsep bobernya Saya buat seperti uh, frame Royal Enfield teman-teman semua Nah untuk di motor ini semua baut-baut uh, di motor ini Saya pakaiin punya baut L stainless Kenapa? Karena supaya kualitas motornya juga terlihat Baut L stainless dia nggak bakal berkarat, jadi sampai kapan pun e, warnanya nggak akan pudar dan nggak akan berkarat. Teman-teman, nah ya, teman-teman yang nggak kalah pentingnya, yang nggak kalah inti dari konsep bobber ini adalah posisi footstep depan. Jadi, posisi footstep depan ini saya majukan e, supaya ketika riding, posisi, posisi kaki dari pengendara ini terlihat lebih gagah, lebih nyaman. Ya, konsep bobbernya jadi. Konsep macunya dapat teman-teman, jadi posisi footstep saya majukan dan ketika riding benar-benar kelihatan konsep bobornya teman-teman semua. Itu untuk footstep depan, footstep belakang juga, ini saya rubah, handmade juga footstep belakangnya. Uh, walaupun jok belakang ini kecil, tapi masih lumayan nyaman untuk untuk boncengan teman-teman semua. Motor ini emang ownernya minta walaupun dikasih jok belakang sedikit dia tetap bisa untuk boncengan lah, walaupun kecil nggak maksa gitu ya, jadi tetap motor ini walaupun konsepnya bober tetap bisa untuk boncengan teman-teman semua Swing arm kita buat handmade juga dari bengkel 88 semuanya, pokoknya semuanya body-body walk ini handmade by bengkel 88 Nah teman-teman oh ya, semua uh, Walaupun motor ini motor custom Jadi mengenai Kelengkapan motor ini Masih sesuai dengan standarnya teman-teman Baik itu plat nomer ya, Saya tetap pakai di depan dan di belakang Sesuai standar motornya Atau sesuai standar dengan uh, Polantas Nah oh ya, lupa teman-teman semua untuk pengereman Depan-belakang saya masih pakai Punya original Scorpio Jadi nanti begitu teman-teman Ownernya ini pingin ganti kampas atau pingin ganti apa dia nggak kesulitan karena kita masih pakai punya original Scorpionya teman-teman semua. Nah untuk apa namanya knalpot ini saya uh, lilit pakai exhaust wrap. Kenapa? Selain tampilannya juga lebih bagus, dia leheran knalpotnya terlihat lebih besar. Jadi motor lebih terlihat lebih padat teman-teman semua. Oke teman-teman, nah itu semua. Uh, penjelasan saya mengenai detail atau spare part motor ini konsep motor ini terima kasih udah nonton di channel bengkel 88 atau channel motor custom nah, untuk teman-teman semua yang ingin buat motor custom silahkan hubungi nomor WA di bawah ini atau di kolom deskripsi juga ada nomor WA nya ada alamat bengkelnya. Uh, mengenai biaya itu relatif teman-teman dengan konsep yang sama biaya bisa beda itu tergantung dari spare part yang ingin dipakai teman-teman semua terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin punya motor custom saran dari saya jangan buru-buru membuat motor custom jangan buru-buru memilih konsep cari yang mateng cari bengkel yang sesuai dengan selera cari bengkel yang bisa menyesuaikan budget teman-teman semua Bicarakan yang mateng supaya nggak ada penyesalan setelah motornya jadi Oke teman-teman semua Sekian penjelasan dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam Salam, bengkel 88